Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayteng Linious dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hiliat TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram MomI Ting. Di sini menuliskan harta yang paling berharga ibu dan ayah adalah Ayu Ting Ting dan Syifa. Mohon maaf lahir batin juga ayah ibu Yana Dari postingan mom Aiting tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Mohon doakan agar semua keluarga sehat dan baik-baik saja salah satunya dari angka sabali 20 semoga keluarga cemara selalu diberi kesehatan keselamatan dan kebahagiaan dalam segala hal kemudian juga dari titin 5425 semoga diberi kesehatan dan kekuatan buat keluarga ibu ayu dan syifa serta ikis ayu mirip sama ibu cantik asmaul jannah Kemudian juga dari Wahyu Rukoya Nah yang kayak gini kan elegan Sedap dilihat Jangan kayak tahun kemarin Love you dari Rohman Saputra, izin mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Kemudian juga dari Reni Rentitani, semoga ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, ya robbalamin. Salam buat ayah Roja yang selalu kocak. <guluh> Kemudian juga dari Sri Teng 0706, selamat idul fitri, mohon maaf lahir, batin mom, aiting dan keluarga tercinta, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, ucapannya Sri Tengko 0706. Kemudian, Kemudian juga dari Saku Zubair Minal ajin wal faizin ibu Mom Aiting mohon maaf lahir dan batin. Salam dari Mumbai, India. Wow, saudara kita yang di India, salam juga ya buat Saku Fazubayer. Tuningkan berita dari Mom Aiting. Di sini datang lagi nih berita terbaru dan terupdate nih dari akun Instagramnya Ayu Ting Ting Wow, ternyata Ayu Ting Ting Beserta keluarga besar lagi jalan-jalan nih berlibur ala lebaran ya di Bandung terlihat sekali ada ikhlis nih yang lagi seneng mainin apa ya namanya Uh, domba Pemirsa Dan sini Ikis juga lagi naik kuda Senangnya minta ampun ya Ikis Sehat selalu untuk Bilkis Humaira, Rajak Dan sehat juga untuk Momaiting, Aiting, Ayah Ojak, Syifa dan semua Liburan kali ini Ayu Titing mengajak semua keluarga ya Terutama Ibu, Ayah, Ikis dan juga Syifa dan tidak terlewatkan nih di sini ada liancer yang akan selalu menemani ayu tingting -ting kemanapun ayu pergi tentunya. Di sini Ayu Ting Ting bersama Syifa lagi menikmati hidangan yang luar biasa enak nih ya di Swissbel Resto Dago Bandung. Dan dilansir juga dari akun Instagram Mom Iting. Liburan bersama keluarga nikmati masa tua ya ya, nikmatin rezeki anak insyaallah berkah. Tulis Mom Iting di akun Instagramnya beberapa jam yang lalu ya. Di sini terlihat nih kemesraan antara Mom Iting Ay dan ayah ojek. Wah, kayak pasangan ABG Nih, halimun lagi. Swiss Bell resto Dago Bandung sudah tidak diragukan lagi ya, kebersihannya, kenyamanannya, dan luasnya tentunya. Dan di sini terlihat banget nih kemesraan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga. Sehat selalu untuk semuanya. Dari postingan mom it tersebut Sontak banyak sekali ya Berdatangan komentar dari para sahabat Satunya dari Starlopors12 Amin Happy Holidays ibu sekeluarga Angka Sabali 20 Amin Happy holiday, ibu Love you untuk kayu tinting dan keluarga Kemudian juga dari Sofi Merk Cua Ibu mohon maaf lahir batin Terima kasih Sophie atas ucapannya Mohon maaf lahir dan batin juga ya Kemudian juga dari sisi 0194, Masya Allah, kapan saya bisa bahagiain orang tua kayak Kak Ayu Ting Ting? Didoakan semoga sisi secepatnya bisa bahagiain orang tua seperti Kak Ayu Ting Ting. Gak lama lagi deh, jangan lupa berdoa dan usaha ya. Kemudian juga dari Eta Rossi, Diana 81 Hopi Holidays, Bu, Haji, dan Paman kemudian juga dari Ummu Ashica, amin ya Allah happy holiday, ibu sekeluarga love you untuk semuanya, kemudian juga dari Ica, Ica 630 tambah muda aja ayah ibu sehat selalu ayah dan ibu semoga bahagia selalu dan juga di disini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting menuliskan ini adalah liburan bersama seluruh keluarga dapat tempat yang nyaman banget untuk istirahat dijamin sejuk Swiss Berlesto Dago Bandung Wow pengen banget deh kesana Dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut Dikomentari oleh salah satu artis Indonesia Yaitu Tisha Biani Med Lebaran kakak love you Kak Ayu Ting Ting Dolly Taupik Ih di Bandung ketemuan ih Ayu dong ketemuan Ayu Ting Ting Dolly Taufik Samperin dong ya Ayu Ting Tingnya dan di sini juga dari Happy Gallery 25 anak muda inklusif yang sama ibu keren wow keren sekali ya penampilannya kece abis kayak anak muda abg zaman sekarang kemudian dari Dian Aryani 131 artis multi talenta Happy Weekend Love You Ayu Ting Ting dari Happy Gallery Love yourself Happy Holiday Selamat berlibur Ayu Ting Ting dan keluarga mimin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin untuk ayah, ibu, dan semua keluarga Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu taala. Semoga liburannya menyenangkan dan bisa menghilangkan penat yang selama ini sudah menumpuk di kepala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 Oh, oh, oh.